Hari Rabu, tanggal 14 September 2022, tim dari Satreskoba, Polres Dumai, berhasil menyita. 92 kg dua sabu dan tiga ratus empat ekstasi, puluh butir ekstasi tiga ratus empat ratus sembilan puluh satu butir ekstasi dengan dua tersangka. Oh, Ketika Taman Karya Pekanbaru kita melaksanakan upaya paksa, tentunya dilakukan proses penyelidikan, undercover buy, control delivery, dan lain-lain, tim direktorat narkoba, holderio, bekerja sama dengan. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Riau berhasil mengungkap 100.000 butir ekstasi dan 100 kg sabu dengan 10 tersangka yang ada di belakang. Ini ini, ini. 한번더 <웃음> 이렇게 <웃음> bahwa kita perang terus dengan pengedar narkoba ini. Banyak masih banyak di penjuru bumi yang Kuning ini dengan pintu masuk-pintu masuknya. Ini menunjukkan juga bahwa tim Polda terus melakukan kinerja yang sangat luar biasa. Lebih dari 500 kilogram sabu semenjak saya di sini ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri jalannya ketepak ketepak